Oke okay guys, uh, kita telusuri ruangan demi ruangan. Astaga <laughs> Ternyata kaget. Ternyata Apa apa yang tamat? Tadi kelihatan apa ya? Ada mata merah, terus orang duduk terus ada apa ya? koplas kayak masalah dengan anak sama dipan, dipan mm -hmm. duduk gini, anaknya tua, terus gini, kakek cari kemudian berapa, putih, matanya agak orang tua itu ya, apa? agak agak kriput, kantung kriput, terus duduk gini, duduk gini sampai dengan mm -hmm. dipan, dipan juga, dipan dia duduk panjang hmm. ini hanya diam terdiam okay. oke kita akan coba lagi terus selalu lagi kita telusuri dan tetap disaksiki terus channel kita tvg okay. ya, kita telusuri Kisah, penelusuran demi penelusuran Kisah, coba ya. kita ke ruangan hmm. sebelah Assalamualaikum, assalamualaikum ya Rijal Khoid. Oh ternyata di sini juga ada dupa. Ini kita tadi habis ritual untuk ritual perizinan. Wow, wow. Oh ternyata di sini juga ada tangga. Oh Gus, ada tangganya juga Gus. Oh, ya, nah, ya. Wow. Semoga aja tangganya tidak lapuk ya. Wow, ternyata di sini ada bak tap, betuk, betap, untuk mandi. Oh, jadi ini tempatnya orang kaya zaman dulu, guys. Oh, zaman dulu kalau udah punya bak kayak gini jelas orang kaya. Jadi setiap ruangan itu setiap kamar hampir ada kamar mandinya, guys. Hmm. Oke, apa yang kamu rasain di sini? Kalau di sini sosoknya agak adem. Eh, maksudnya tidak Masa terlalu Iya, tidak air. terlalu negatif ya. Jadi sosoknya sejuk di sini. Apa kita menelusuri tangga, Gus? Tadi kita akan sama bersama. Kita coba explore dari Oke. depan kita ini persis uh, sosok tinggi hitam besar Iya kakek, -kakek ya. itu sedang uh, mencoba untuk maju ke kita tapi hmm. dia mungkin ingin perkenalan ya Gus ingin ya selfie mungkin. Hmm -hmm. Bila, uh, mungkin minta nge-vlog juga pingin nge-vlog dia exist, <laughs> jadi di dalam dunia goib juga ada youtuber mungkin <laughs> Atau saya tak coba ke atas dulu, guys. Boleh, silahkan, saya akan Selang mencoba dulu ya. Ya, ya. saya akan mencoba ke atas. Semoga di atas, wow, tempatnya sudah seperti ini. Tempatnya terbengkalai. Ya Allah, Kita sudah disambut, kita sudah disambut, kita sudah disambut ya. Assalamualaikum. Assalamu'alaikum salam Ya Tammul Hotam, Hotam al-jin, Hotam al-roh, ya al-jasad Ya Tammul Gawai, dari Laikad Ada sosok-sosok di depan saya Mungkin beliau menyambut saya Assalamu'alaikum salam Aku Ratu Bidadari Putu Niki Ya Ibrahim Atmawi Joyoro Joyo Wijoyo Kusumo Menikahkan aku yang ini Ajang Isilah Turah Mimawan Dan aku yang ini Yang Kulonyuwon icipi banjeningan menikokulong esplot temi kinge, kulumung silah turah mima wonde, silah selam laikum salam, ya hotam el hotam, ya hotam el ya hotam ruh, ya hotam el casset, ya hotam el ya hotam malaikat, ya ritual kae, stafiruah la cai, stafiruah la cai, stafiruah la cai, oh wah wah wah la ilah ilah wah Ya Allah, sosoknya banyak banget, guys. Ya Allah, Allah, Allah. Oh, Aduh, sosoknya, ya Allah, Allah, Allah. Oh, oh, Semuanya di sini, makhluk gaib sini, mendekati saya, guys. Saya di sini, cuma silaturahmi. Saya tidak mengganggu kalian. Saya cuma ingin berkenalan bersama kalian, guys. ya. Saya hanya berkenalan panjengah. Gulo silaturahmi Saya tidak niat jelek di sini Astagfirullah Allah wakbar Allah wakbar La ilaha ilallah Astagfirullah La ilaha ilallah La ilaha ilallah Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar La ilaha ilallah Astagfirullah Ya Allah mendekat Waduh saya sendirian guys Astagfirullah Astagfirullah Saya aduh guys Saya akan uh, turun dulu guys Saya daripada nanti saya kerasukan di sini Teman-teman saya di bawah semua Allahu Akbar La Allahu Akbar senggolo teko tembayong ekan senggolo saking kuasa sing teko banyu balenang banyu sing sing saking kuasa menang Stoviruah, Stoviruah. Guys, uh, sosok-sosok makhluk gaib jin-jin yang ada di sini sekarang sudah datang, mulai berdatangan ini. Uh, saya sampai keringat, dan, Padahal di sini sangat lembab, di sini sih, sangat dingin. Saya sampai berkeringat sampai kepanasan di sini. auranya sangat panas banget. Aduh, dan di belakang saya adalah sosok gendrewu dan matanya sangat menyala-nyala sosoknya warna matanya merah dan anak-anak kecil kayak semacam e, perwujudan bayi-bayi bajang terus sosok-sosok siluman ular pada datang semua jadi pocongan-pocongan terus e, apa kuntil anak-kuntil anak di sini sekitar sini semuanya sudah hadir di sini Mungkin saya harus mendoakan mereka saya akan sempurnakan e, biar mereka tidak gentayangan atau tidak mengganggu warga sekitar mungkin saya akan menyempurnakan biar mereka kembali ke alamnya e, tidak mengganggu bangsa manusia bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum salam aku ratu bidati butuh nih Kiai Ibrahim Agma Wijoyo Rojoyo Wijoyo Kusumo Kulosun Toyonebanjenengan Kulosun Karongebanjenengan Kulosun Kesaktian Kulo nyuningkang meniko hikang nyampur anakan rijalur gaye kulo nyun karome pancen ngan nyampur anakan uh, porobong soceporobong soarwa porobong sokefsi tak pergi. Subhanallah. Alludibilah nasion alhamdulillah. Subhanallah assalamualaikum salam ya ta'mul ya ta'mul jin ya ta'mul ya ta'mul jasad ya ta'mul ya ta'mul malaikat ya rijal assalamualaikum salam ya ta'mul Ya datang bercinya, datang meru, datang melucas, datang mukoy, datang mulai kata hari cakupai. Assalamualaikum. Salam ya datang melu, datangnya datang bercinya, datang meru, datang melucas, datang mukoy, datang mulai kata hari cakupai. Sholat, sholat, sholat. Tandi. <tuh> Aduh, aku di sini padahal awalnya dingin. Di sini awalnya adem. Tapi aku sampai bergeringat di sini panas auranya. So banyak banget sosok makhluk makhluk gue yang ada di sini semua semuanya ngumpul jadi satu. Dan tadi aku sampai muntah-muntah. Aduh, Pakai sampai pingsan tadi aku. Memang sih, di sini energinya luar biasa. Luar saya... biasa, memang Energinya sempat aku beberapa kali eh, dari kamera pantau, aku melihat eh, beberapa sosok yang memang berusaha menyerang seorang ratu bidadari di sini. Dan sempat kan tadi ratu bidadari terpental, eh, muntah-muntah. Terpental sampai saya kesurupan juga tadi itu memang uh, kita harus mereka kaget siapa tiba-tiba datang ke tempat saya seperti ini ya kan Padahal tujuan kita itu kan silaturahmi nah, tujuan kita itu baik iya. kita itu bersahabat bersahabat dengan makhluk iya. goib kita nggak ada niatan jelek kita nyata iya. iya. niatan uh, Buruklah, gitu. Ini akan jahatlah. Kita di sini silaturahmi, tapi kenapa mereka menyerang kita, tim kita, sampai saya? Tadi, pingsan sampai saya terjatuh. Bahkan rekaman kamera pun tidak terdeteksi. bos. tidak deteksi. gini, kita kalau kita datang ke tempat-tempat seperti ini, ya, yang mungkin jatuh angker dianggap uh, bukan tempat umum seperti ya. tempat kita biasanya kita ya juga sama ya. ada permisinya permisinya tuh. kita salam ya. yang pertama yang kedua kalau kita bawa dupa ya kita uh, istilah orang Jawa itu suku suku ya suku uh, kita mendoakan uh, mendiang para petanjan yang menjaga lokasi lokasi atau soluble wilayah di yang ada di sini di, mereka pasti akan paham dengan maksud tujuan kedatangan kita apa dan dia juga bakalan pasti sangat welcome. Ya, ya mungkin tadi uh, Gus saya lihat kan sudah sungguh sesaji banyak ada sebuah ritual kecil untuk perizinan makhluk-makhluk oh. uh, kau -makhluk yang Betul. sohibul bilas ini. Sedangkan saya tadi kan langsung uh, nyonong oh. di situ uh, mereka uh, kaget, mereka marah sama saya bahkan saya mutah darah oh. bahkan ini di dada saya ini sampai sekarang perih yeah. sampai sekarang sakit saya muntah darah buahnya tadi aduh untung aja saya tadi nggak sampai terpleset karena di sini licik banget terus. Eh, ini buat pengalaman satu pengalaman ya. yeah. dan sini energinya juga luar biasa teman-teman mungkin terlalu lama mungkin ya kosong ya tempat ini sudah puluhan tahun terbengkalai ini tadi dalam penelusuran-penelusuran ruangan demi ruangan Apakah ada sosok-sosok yang menyeramkan? Penampakan apa aja yang Gus Sandi lihat tadi? Awal datang disambut dua anak kecil ya saya. Mm -hmm. Awal datang dan ya disambut dua anak kecil. Tapi dia uh, menjauh tertawa. Ketika saya usai, ya Pak, itu sendiri membuka gerbang pintu pagar KF. Dan ditantengi uh, dua sosok bosar tinggi banget. Dan yang satu mengatakan. Kamu ngapain di sini tujual apa yang saya jelaskan ini dari tujuannya bagaimana kita bikin konten ini yang pertama dan kedua kita ada niatan untuk mengganggu di sini tidak ada dan saya meminta izin uh, waktu untuk saya keliling di tempat ini dan akhirnya diizinin Alhamdulillah Insya Allah kita nanti juga pulang nggak ada apa apa cuma di sini ada penguasanya ya Gus ya, Penguasanya kan sosok sosok buahnya banget di sini pasti ada satu penguasa. Dan, e, tadi gimana dalam dan, komunikasinya? Kalau e, yang menguasai sini ini e, sosoknya ini kayak buaya, besar, hmm. e, wajahnya tuh hampir kayak buaya nih, hmm. kayak barong, bahar kayak buaya, penguasa oh, sekali ya, kau punya juga. Tapi dia nggak mengatakan apa-apa. Mungkin uh, tapi mempersilahkan ya, uh, ya, Mungkin yang menanyakan itu mungkin uh, anak buahnya, mungkin cantriknya uh. lah. Cantriknya, di dalamnya mengatakan. Tapi memang di sini ini uh, banyakkan makhluk-makhluk pendatang. Makhluk-makhluk ya. yang datang sehingga di sini, sini bukan murni dari uh, penghuni sini. Penghuni sini. Tapi ada salah satu sosok yang menarik, uh, salah satu wanita di sini yang aku belum tahu sih siapa dia mungkin nanti insyaallah kita oh, tapi persen. saya lihat ada sosok wanita cantik cuma berdarah darah gus itu uh, nah itu mungkin uh, ketika memang wujud ya tadi sempat uh, wujud kita tanyain uh, aku kejar uh, dia lari saya akan dia tidak mau memberikan informasi, um, informasi ya. menyembunyikan sesuatu pada hmm. hmm. tahu nanti coba kita akan komunikasi lebih dalam lagi di sini dan insya Allah kita akan menemukan suatu jawabannya, jawabannya. Ya. Seperti itulah kurang lebih Gus, uh, kita kan sebagai manusia ya. Apakah Allah juga menciptakan makhluk lain? Cuman yang tidak kelihatan? Iya, Allah kita itu sebenarnya berdampingan ya dengan makhluk-makhluk astral Atau yang disebut jin, hmm. itu jin. Dengan berbagai jenis golongan ya, baik di muslim maupun jin kafir nah. Maupun jin. jin etis juga pun ada nah, Semua jenis jin ya kita memang bertandingan itu dan tetapi halnya kita juga sama ya kita juga tidak mau mengganggu dan sebenarnya dia juga tidak mau mengganggu ya sama halnya kayak manusia ada yang musil kita coba mendaki jembatan kecil eh jembatan apa ini undak-undakan aduh aduh hati-hati yes, yes. Harus hati-hati karena undak-undakannya atau tangganya kecil. Waduh, di sini auranya panas banget, guys. Astaga, Wah. Wow. Itu apa itu? Terakhir kita. Wadah oh, lagi. Atau kita. Uh, bahayanya apa? Oh, Rapuh. Oke. Okay. Tapi di sana tadi Cura. bagus loh. Iya, yang di sebelah, di sebelah guys. Wah, eh. kita ke sebelah tadi. Dur. Kita saat ini ke tempat pembantaian. monggo, Mas. Monggo, senengannya mau ngerin ini bersama teman-teman saya bersama teman-teman saya kita ke tempat pembantaian tempat, tempat pembantaian ini kita harus hati-hati karena tangganya terlalu kecil kita ke tempat pembantaian Oh my God, oh my God Itu bidadari TV Menelusuri Demi menelusuri Gus Andi, mana ini? Halo Oke okay. oh, Ini teman saya di bawah Di lorong bawah tanah Lorong tempat pembantaian, tempat pembunuhan Oh my God oh. Kita harus hati-hati guys Kita harus hati-hati Oh my god, kita harus hati-hati karena di sini sangat mengerikan sekali. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalam, assalamualaikum ya Rizal, goib. assalamualaikum ya Rizal, goib. Ini sepertinya yang saya lihat uh, ini. Sepertinya WC dan ini adalah tempat WC. Mustafir, Hai guys, ikutin terus perjalanan eksplor ratu bidadari di rumah angker. Patiga ini yang empat ya, jangan lupa dilihat yang 41, 42 dan ini adalah 43 karena luas banget rumahnya luas banget, oh my god ini bersama teman-teman saya guys kita ke tempat pembantaian kita ke tempat pembantaian ya kita ke tempat pembantaian jangan lupa di subscribe channel youtube Ratu bidadari tv like comment and share Sera.